dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk terus memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita Di siang menjelang sore hari ini Kita mampu diunggahnya Radio Walena Sofian Ini adiknya Bunda Lesley Gejora Pesahabat ya semalam memposting Foto suasana di Cianjur, keluarga besar Bunda Lesti sudah berada di Cianjur ya. Terlihat juga warung mie ayamnya Bunda Lesti Masya Allah mengingatkan warga Konoa ke vlognya Leslar Entertainment Pokoknya berkah barokah untuk keluarga besar Dan semoga persahabatnya tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia dari Leslar Family Kemudian juga persahabat kita lihat di serial Lesnar Entertainment begitu banyak ya warga konoha yang menunggu vlog terbaru dari Lesnar Entertainment kita lihat nih persahabat ya harusnya sih vlog ada ya hari ini tapi kok nggak muncul-muncul katanya itu persahabat ya sudah terusnya disindir oleh fans ya Lesnar Entertainment karena vlog ini belum muncul-muncul nih persahabat ya kita lihat juga. Berikutnya kita lihat ya semoga hari ini ada vlog ya Mimin Leslar Entertainment. Amin. Bismillah saja persahabat Semoga hari ini ada vlog terbaru dari channel YouTube Leslar Entertainment. Kemudian juga persahabat kita lihat masih diunggah Leslar Entertainment. Ini ada postingan keluarga kecil Leslar. Di situ jika ada sebuah kalimat selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk persahabatnya sahabatnya dari keluarga besar sudah mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling memaafkan persahabat ya Mudah-mudahan kita juga semuanya makin kompak, makin solid Untuk terus mendukung Lester Family Mudah-mudahan persahabat ya kita semakin kuat Dan semakin tentunya hebat menjadi fans yang baik bagi Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada kabar memang yang lagi viral dan trending banget mengenai gamisnya lesti apalagi persahabat ya palsingan langsung diunggah oleh pak menteri sandiaga uno membuat semua orang pun tersahabat ya terheran heran dengan lesti kejora yang begitu viral apapun yang dikenakan oleh bunda lesti itu trending dimulai dari tentunya kerudung persahabat ya pasmina dan Tentunya sekarang itu gamisnya Lesti Kejora yang sangat luar biasa viral di Tanah Abang. Persahabat, ya, hamil dua lebaran sampai banjir pembeli nih. Persahabat, namun yang bikin salpong juga kalimat komentarnya, Papa Pabi di postingannya Pak Sandiaga Uno. Disitu, Papa Milar berkomentar. Wah, jadi pengen beliin buat istri saya pak, katanya tuh persahabat ya Ada aja kelakuan pengeknya, papapnya Al-Fatih ya Tapi kita bahagia banget ketika melihat Papa Bilar Tentu yang kembali aktif Mudah-mudahan sehat terus pokoknya untuk Lestar Family Doa terbaik selalu diberikan dari orang baik Orang yang tulus mencintai mereka, Masya Allah Berikutnya juga persahabat ya, begitu banyak tentunya komentar-komentar mengenai perbedaan lebaran tahun ini. Pemerintah Republik Indonesia sudah persahabat ya, tentunya memutuskan untuk satu syawal, itu hari Sabtu tanggal 22 April 2023 persahabat ya, Dan lebaran tentunya hari Sabtu berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah melaksanakan hari ini persahabat ya, di sini juga ada penyampaian dari Ustaz Fahru yang lebaran hari Sabtu tanggal 22 April 2023 apakah masih tetap berpuasa? Yang lebarannya hari Jumat 21 April 2023 apa yang harus dilakukan? Tentunya tidak apa-apa perbedaan -apa pendapat persabat Islam. Ya. Selalu untuk umat Islam menghargai apapun yang tentunya terjadi persabati apalagi dalam tentunya satu negara Lebarannya berbeda persahabat ya, tentunya kita harus saling menghargai dan menghormati. Dan pastinya persahabat ya semua orang tuh bertanya-tanya kok lebarannya tidak sama. Dan tentunya Ustaz Fahru juga persahabat ya di sini berpuasa untuk hari ini dan besok mengikuti arah pemerintah. Dan lebarannya besok persahabat ya untuk Ustaz Fahru. Dan kita lihat juga Bunda Inul pun persahabat di sini menanggapi juga mengenai kabar yang ramai juga bersabat dia ya, berbeda pendapat dan tentunya berbeda juga hari lebarannya Di disitu Muralil mengunggah sebuah postingan hari raya tidak sama orang masalah sama-sama memenuhi kewajiban berpuasa Ramadan 2023 mau 29 hari mau 30 hari semuanya baik, yang tidak baik yang debat kusir poko es selamat berpesta merayakan Idul Fitri bagi yang mendahului mohon maaf lahir batin mari kita rayakan kemenangan dengan hati yang suci hati yang bersih saling menghormati menjaga suasana tetap akur damai dan kondusif amin tu persahabat ya masya allah walaupun berbeda tentunya kita yang penting merayakan kemenangan persahabat ya memenuhi kewajiban berpuasa ramadan 29 hari mau 30 hari semuanya baik persahabat mudah-mudahan Puasa kita selama satu bulan full itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Bismillah mudah-mudahan next tahun berikutnya kita tentunya Insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti Ramadan lagi yang tentu membuat kita pastinya hatinya luar biasa bahagia dan mudah-mudahan persahabat ya kita selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi fans yang baik bagi Lesler. Dan terus persahabatnya dukung penuh buat idol kesayangan kita Berikutnya persahabat kita mampir di postingannya Spotify Kali ini ada postingan Bunda Lesti Kejora Suara dari Jawa Barat Menikmati jalan ditemani musisi kota kembang Wah Masya Allah Yuk ramaikan di kolom komentar dengan tentunya menulis nama Lesti Kejora Mudah-mudahan Bunda L terus memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di kapal lagi dangdut ada sebuah artikel Baju Lesti Kejora viral dan jadi tren fashion Lebaran 2023 Rizky Billar istri saya memang trendsetter Wow, emang trendsetter banget ya untuk muda Lesti Kejora Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis Lesti Kejora mendadak menjadi pembicaraan di dunia fashion Pasalnya, busana muslimah dengan nama lesti kejora saat ini sedang tren dan menjadi buruan kaum hawa sebagai fashion terbaru untuk Lebaran 2023. Bahkan, busana yang meniru gaya berpakaian lesti tersebut viral di media sosial. Lesti kejora mendadak menjadi pembicaraan di dunia fashion. Pasalnya, Musana muslimah dengan nama Lesti kejora saat ini sedang tren dan menjadi buruan kaum Hawa sebagai fashion terbaru untuk Lebaran 2023 Wow, ini keren banget persahabat Kita pun bangga dengan idola kesayangan kita yang selalu membawa keberkahan buat banyak orang Berikutnya kita lihat juga persahabat informasi mengenai voting sementara di ajang SCTV Music Award 2023 di kategori penyanyi dangdut paling ngetok, Alhamdulillah Buna Lesti unggul jauh dari Avan Dengan voting 805.051 votes untuk Gunalesti Yuk, sama-sama kita support, kita dukung yang terbaik nanti setiap hari kita berdoa dan kita voting Buna Lesti Mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan SCTV Music Award 2023 Rezeki tidak akan kemana, kita yakin kita optimis Bismillah Bunda Nasti Menang Di ajang SCTV Music Award 2023 Dan selanjutnya juga Persahabat Di pasangan ini pun Begitu banyak Tanggapan dan respon Yang diberikan Salah satunya Dari akun name with 64 Mengatakan Alhamdulillah Mimin terima kasih Yamin Selalu gerjep Buat Dede Lesti Semangat untuk Sang Idola Bismillah Kita bisa Kita kuat kita solid ini komentar yang positif banget nih persahabat, ya. dan selanjutnya juga persahabat, ya, kita lihat di postingan storynya 3D Entertainment ada Bunda Lesti gejorah, persahabat, ya sebagai vid model video klip di Ramadhan Berkah aduh Masya Allah cantik banget ya Bunda El sukses kok ya, untuk Bunda Lesti kita selalu mendoakan yang terbaik buat idola dan kita semuanya pastinya, mudah-mudahan sehat terus bahagia dan semoga apapun yang dilakukan oleh kita selalu dilancarkan dan dimudahkan. Kita juga masih menunggu cirukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian setelah kabar komentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.